Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di VTV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky. Billar. bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah bersama Leslar dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, siapa yang sedang menyaksikan vlog Leslar Entertainment pasti kalian happy banget ya melihat Abang L yang sangat aktif yang sangat posesif banget ya sama papaknya Masya Allah Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan lewat vlog Leslar Entertainment Masya Allah Abang Fatih sehat-sehat ya dan mudah-mudahan Abang El tentunya selalu menjadi anak baik Anak yang sangat membanggakan kedua orang tua Amin Ya Robbal Alamin ini di perjalanan saat ke kantor Meta Persahabat ya, Masya Allah Dan apapun proyeknya ya, kita doakan juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan semoga sukses terus untuk Leslar Entertainment Momen ini pun diunggah kembali oleh Kak Erna Ninsi. Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah ternyata Abang Al-Fatih posesif katanya tuh ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di ini dari akun Elinis Dayuni mengatakan Masya Allah, Abang El gemes sama papapnya Katanya itu Masya Allah Dan kita lihat juga tanggapan lain Dari akun Anissa Sopiatul mengatakan Masya Allah lucunya, Abang yang rauk muka papapnya sama hidungnya Tapi Abang juga yang nangis lucu banget Masya Allah, luar biasa banget ya Idola kesayangan Emang selalu paling bisa buat kita bahagia dan berikutnya juga perselamatan yang kita mendapatkan kabar terbaru mengenai Abang El. Kali ini di postingannya Bang Yudi Revan ya, kakaknya dari Papa Bilar. Memposting foto baby El yang lagi digendong oleh Omar Rosmaladewi. Masya Allah bahagianya melihat postingan Abang Fatih. Sehat-sehat ya untuk Abang El, jaga kesehatannya mudah-mudahan. Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Bang Yudi Revan Alhamdulillah, sehat-sehat ya semuanya Amin, Masya Allah, Allah banget ya Kita mendapatkan cidukan vitamin Langsung disuguhkan oleh Bang Yudi Revan Kemudian juga persahabat ya, disimak di unggahan ig nya Papa Bilar ini beri post kembali, persahabat ya Postingan DM dari Kevin Campbell persahabat ya Ini pembelaan untuk Bapak Bilar juga, perhatikan Jir, sampai yang lu kelar program jam 4 pagi syuting lagi, jam 9, gua masih ingat Bapak Bilar menjawab, kau ubur-ubur, mana paham, katanya itu Inilah tentunya pembuktian juga, persahabat ya Bahwa Rizky Bilar itu tanggung jawabnya luar biasa untuk keluarga Apalagi... Untuk khusus istri dan anak tercintanya. Jadi untuk artikel yang menggiring opini terkhusus Tribun Jatim bersahabat ya. Jadi hati-hati untuk bikin artikel atau berita yang membuat tentunya seseorang bisa sakit hati. Ini salah satunya bersahabat ya. Bapak Bilar aja sampai emosi melihat artikel yang sangat-sangat menggiring opini. Tidak sesuai dengan faktanya, persahabat Kita support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga, persahabat, jadi simak di Inggris ya Mas Gong Li Yang baru saja memposting special moment saat perayaan Laser Entertainment Ya, persahabat, ya, Masya Allah Tanggal 21 September 2021 Memoris Hari Brojo Laser Entertainment, kata Mas Gong Li, Masya Allah Bahagia terus ya untuk tim Leslar Entertainment Mudah-mudahan semakin keren, semakin maju Dan terus memberikan karya-karya terbaik Dan berikutnya juga persahabat ya Kita juga tentunya bahagia dan bangga Alhamdulillah untuk followers Lesti Kejora di akun Instagram Sudah tembus di angka 26 juta followers Congratulations untuk Bunda Lesti ya mudah-mudahan bunda lesi semakin banyak dukungan semakin banyak support yang diberikan alhamdulillah selalu bersyukur banyak orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga leslar kita juga masih menunggu kabar terbaru dan cidukan-cidukan vitamin bahagia selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel diva tv yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik kabar bahagia seputar leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minusyokan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.